Baiklah persahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Persahabat Bangun akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial Dari Lesti dan Rizky Bilar Di kabar pertama persahabat kita awali Dengan tentunya kabar yang sangat-sangat membanggakan sekali Ketika melihat Bunda Lesti Kejauhara di sesi pemotretan Masya Allah Luar biasa, makin keren, makin cakep Tentunya, Bunda Lesti emang selalu membuat kita bahagia dan bangga. Semoga Bunda El selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Doa-doa baik, tahan tentinya kita berikan untuk Leslar Family. Kita lihat juga persahabat Tentu banyak juga tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Santi Marzuki 12 di situ mengatakan Masya Allah langsung di post katanya itu Alhamdulillah Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan Yang kita dapatkan juga dari Bunda Lesti Ficiora di sesi pemotretan Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Semalam persahabatnya Tentunya cidukan dari Bunda Lesti yang mengunggah foto Papa Bilar. Kata Bunda Lesti si tes kamera nih persahabatnya Masya Allah. Ini bau-baunya bakal ada vlog dari Leslar Entertainment. Kita lihat di beberapa tanggapan komentar. Dari aku Lina Noval16. Akhirnya bentar lagi paketan 100GB sebulan gak mubazir. Biasanya sisa 30-an giga udah habis aja mas aktifnya selama... Leslar Entertainment Vacuum Ada juga bersahabat yang lain Dari akun Hakaniyati mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dilancarkan semuanya LS semakin berkembang Amin Allahumma amin Masya Allah, Begitu banyak dukungan, support dan doa yang diberikan Dari orang-orang yang tulus, mencintai Dan sangat-sangat benar-benar mensupport Leslar Family untuk berikutnya, bersama disimak juga di unggahan Bunda Lesti kemarin yang memposting foto saat berolahraga kuda bersahabat. Tentu, di postingan ini pun mendapat komentar dari Kak Ria Ricis. Kak Ria Ricis mengatakan, "Mantap, Dede sambil memberikan love. Masya Allah, bentuk dukungan dari Kak Ria Ricis untuk seorang Lesti yang sangat multi talenta." Bangga, punya idola seperti Bunda Lesti Kejorah, Masya Allah. Mudah-mudahan segala apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran Amin. Dan kita lihat juga bersama selanjutnya, dari akun Instagram itu mengatakan di kalimat komentar, Masya Allah, classy beauty Hati-hati Lesti, jangan sering-sering berkuda Nanti kudanya baper dan gantiin lo Gimana dong? <laughs> cowok aja banyak yang baper dan patah hati sama lo Bahaya tahu, Kalau kudanya baper Gintilin sampai ke rumah, gak mau lepas Kalau ada cowok yang baper sama lo Lesti enak Bisa diatasi sama Bang Resi Bilar Coba kalau kudanya yang baper Bisa berhabis urusannya gimana cara ngatasinya ya <laughs> Aduh ada yang kocakan dari fans Masya Allah, mudah-mudahan tetap kempaknya untuk Lesa Lovers, terus dukung yang terbaik buat Lesti Rizky Bilar. Kemudian juga bersama selanjutnya, ada sebuah postingan dari Kak Mary Semalam memposting video bareng Kayas Sang Pengharap, putra dari Bapak Jokowi. Namun, kita dibikin salvo kalimat caption yang ditulis di unggahan ini. Pusing sama netizen, posting sama dia ajalah biar kagak ada yang berani julid. Hingga banyak juga komentar yang diberikan oleh para fans leslar Di antaranya dari aku Firahartati245 Cingga usah Hirakon suka-suka orang gak suka sama kita Mau bilang apa yang penting Cici happy dan kami juga happy Karena Cici sering mengirim foto dan video idola kami Ayo, Cici keluarin foto dan video terbaru malam minggu sama ayang Abang al si bayi lucu dan gemes. Saya sehat ya, Cici, dan semoga makin sukses. Ada juga perusahabat yang lain dari akun Dava29D mengatakan, Cici yang sabar ya, Markona memang begitu. Setiap ada yang dekat sama Leslar pasti dijulidin. Sabar ya, Cici, cinta banyak-banyak sama Cici yang selalu sayang sama Leslar. Ada juga tanggapan dari Nur Sarah, 526438. Lesler sejati gak ada yang juli C biasa, yang julid Markona, jangan dihiraukan Jadi kuping dibiarin aja, sehat-sehat ya ci, Mama El, Masya Allah banget persahabat Ini bentuk dukungan dari warga Konoha untuk Kak Meri Mudah-mudahan persahabat, Kak Meri selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan mudah-mudahan selaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik untuk selanjutnya persahabat di Simbang juga, di sini ada sebuah postingan dari Kak Nova, ya, Masya Allah, terlihat Ibu Rosmala Dewi masih berada di Jepang. Ditunggu banget ya, tentunya kepulangan ke Indonesia. Mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik yang kita dapatkan. Bismillah, doakan saja yang terbaik untuk Leslor Family. Masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Mino ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.